Oke, selamat malam. Kalau yang mau yang nonton ini siang hari selamat siang atau pagi hari selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Arvian. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu. Uh, pertama kali saya merasakan lucid dream. Oke, okay. kalau nggak salah sekitar tahun 2011 kalau nggak salah ya. Itu saya waktu itu uh, kerja di sebuah percetakan. Tahu kan? Percetakan tahu kan? Oke. Okay. <tos> uh, suatu ketika uh, di satu malam uh, pada waktu itu saya masuk masuk shift malam uh, badan saya sepertinya nggak enak banget jadi mungkin karena juga dari pagi waktu itu saya lembur langsung masuk masuk siang terus uh, lembur lagi karena mungkin karena banyak pekerjaan itu itu salah salah saya sebenarnya tapi Uh, ya sudahlah ya <tuk> Itu setelah saya masuk siang Terus lanjut masuk malam Jadi mungkin karena lah, uh, kecapean Terus um, Lupa makan nggak, nggak lupa juga Makannya telat sekitar jam 7 malam Oh jadi sudah nggak makan uh, Kecapean Belum tidur Lepas. Ya Sangat Oh, iyo, kalau umur sepoy, ya, nah, setelah itu, uh, mulai saya langsung ngerasa kayak nggak enak, langsung kok ngedrop, ngedrop, ngedrop terus, karena nggak kuat, saya akhirnya izin pulang, uh, dan di pulang, itu masih, masih bisa nyetir, kalau nggak salah, dari tempat kerja sampai rumah. Itu sekitar hmm, 45 menit wow, itu sama naik motor Sama masih nahan sakit terus Berusaha sadar, berusaha sadar dan Cukup lama ya Mas? Cukup lumayan, lumayan <laughs> Terus setelah itu sampai rumah Saya langsung uh, Gak pakai Lepas apa, lepas Lepas kaos kaki dan lain-lain Terus Uh, taruh barang di Di lain-lain tempat di, es langsung tak gua burung, ngerti tak kuat burung. Hmm. <laughs> uh, apa yang saya pakai di kerja itu saya lempar sembarangan gitu. Terus langsung itu saya mungkin makan sebentar tapi nggak sampai habis. Terus setelah itu saya ngomong ke ibu saya bahwa saya anu. Uh, kayak enak badan ngedrop ya, ngedrop pada waktu itu rasanya ya kayak- kayak mungkin saya kira masuk angin gitu karena biasanya telat makan ya masuk angin terus uh, makan gak sampai habis minum obat terus kayak demam awalnya demam saya tidur terus demam tinggi sekali terus hampir berapa itu lupa intinya panas banget badan-badan saya tutupin selimut terus mulai mimpi aneh-aneh sampai semua benda itu jadi kecil-kecil jadi besar terus kecil-kecil sampai pikiran itu jadi kayak ngeblank gitu terus uh, ada satu titik Dimana mana saya ndak ingat apa apa itu kayak tubuh saya naik-naik naik naik-naik terus saya lihat ke bawah itu uh, saya lihat tubuh saya sendiri di bawah loh terus saya mikir ini kok ini apa saya tuh udah mati itu atau mungkin uh, saya dipanggil sebentar ceritanya kan gitu kayak kayak pernah denger kalau kalau gitu itu bisa dipanggil sebentar e, ya saya tuh wah ini kalau mati wis pasal saja ya terus waktu naik naik naik di atas itu kayak gelap tapi luas gelap luas terus di sana itu ada banyak-banyak makhluk yang besar sekali kalau kalau ada yang tahu pernah lihat uh, film Godzilla ukurannya segitu semua dan aneh-aneh uh, bentuknya tapi saya nggak ingat bentuk detailnya cuma saya tahu itu besar sekali dan siap nangkep saya terus karena saya mungkin takut saya mikir wus kembali kembali kembali kembali akhirnya masuk lagi ke tubuh nah itu uh, setelah itu uh, kalau nggak salah saya uh, langsung kayak pingsan nggak ingat tahu apa terus uh, paginya saya langsung bangun oh masih masih dikasih hidup terus akhirnya uh, setelah itu saya kayak istirahat selama seminggu lebih saya mbak nggak masuk kerja terus ya selama pemulihan itu saya terus tidur terus mikir itu tak itu kemarin tuh kalau saya lewat itu gimana ya rasanya terus uh, setelah kejadian itu lambat-laun -lambat saya jadi sensitif tentang hal-hal yang katanya bom mistis gitu ya ya seperti itu Terus, tapi saya mikir uh, itu keluar beneran atau mimpi ya? Oke, dalam keadaan yang sampean sampaikan terbawa ke alam bawah sadariku, apa mas yang ada dalam benak pikiran sampean? Hmm, benak, maksudnya benak, ketika kita terbawa terbawa ke ke atas Mungkin gimana ya? Kayak kita ma semacam mati suri kalau kalau kalau di pikiran saya itu kayak mati suri tapi rasanya itu beda. Kayak kita cuma lepas gitu, lepas lepas dari tubuh, tapi kita masih kayak connect sama tubuh. Jadi rasa kayak dingin demam itu masih kerasa tapi kita nggak di situ gitu ya. tapi kita masih masih connect sama tubuh rasanya itu kalau saya teliti lagi kalau kalau nggak salah ya, ya. Hmm, memang kalau awal awal ketika kita uh, bisa astral projection itu itu namanya astral projection kalau ya. kalau kalau dijelaskan <laughs> pakai istilah ya, ya itu memang awal-awal kayak mencoba keluar dari tubuh itu uh, kayak loss loss kontak, tapi masih ada talinya. Hmm. Nah, tali ini mungkin yang bis bisa membuat kita kembali ke tubuh lagi. Hmm. Tapi uh, anehnya kok saya nggak sampai sampai keluar, sampai kemana-mana kan? Kalau kalau di teorinya itu kadang-kadang Uh, kita bisa menjelajah ke dunia siapa mana nggak tahu yeah. itu kita bisa ketemu siapa yang udah mati katanya mm. lo ya tapi sejauh ini kayak ya itu pertama kali dan mungkin nggak mau nyoba lagi mm. <laughs> karena rasanya aneh uh, gimana jelasnya kalau kita kita lost kita misalnya kita mau lari tapi uh, kita masih ketarik ketarik sama tubuh. Ya. tapi katanya itu kalau kalau setelah kita lepas dari tubuh terus uh, mau udah udah sampai kemana-mana katanya kalau lucid dream itu bisa kemana-mana itu kembali lagi tubuh itu uh, rasanya capek banget hmm. dan mungkin karena itu di mimpi jadi rasanya ya kayak nggak mungkin ayo Nggak mungkin masa mimpi sama kayak gitu tapi mimpi yang yang sebener itu biasanya 15 menit setelah bangun itu hilang nggak inget lagi tapi kalau kasusnya kalau kasusnya lucid dream ah, ya lucid Dream ya namanya <laughs> nggak lupa lucid dream, dream tapi kalau di Jawa namanya nrogosokmo namanya namanya itu kita bisa inget apa yang kita lalui selama mimpi tadi ya istilahnya mimpi tapi sebenarnya kita lepas dari tubuh yang lepas itu sukma namanya sukma uh, kalau kalau di istilahnya tubuh astral nah itu yang lepas itu uh, itu bisa katanya bisa masuk ke ke alam gaib atau ke alam mimpi Enggak tahu aku aku membaca ini baca cuma sejauh itu sejauh ini saya taunya itu kalau boleh disebutin hal apa aja mas yang paling berkesan saat ada di dunia lucid dream yang sampean temuin nggak hmm, ini agak agak lucu sebenarnya tapi iya. tapi agak ngayal bukan ngayal juga sih uh, saya ketemu naga. <laughs> tahu naga kayak kayak di, di Indosiar hmm. apa apa? Indosiar ya namanya. <laughs> Cepat merah uh, itu seperti itu bentuk uh, bentuknya tapi lebih keren lagi banyak tanduknya. Enggak hmm. tahu itu asli tamu apa enggak tapi setahu saya kayak gitu modelnya. Terus itu kayak kita bisa milikin itu, milik, maksudnya kok milikin, kita bisa punya naga seperti itu. Kalau, kalau kita kayak yes, ya seperti kita uh, punya hewan peliharaan, kita harus uh, nundukin dulu, harus kenalan dulu. Tapi yang kita kenalan ini bukan hewan, hewan kayak kucing itu atau anjing, tapi kita kenalan sama naga ya aneh masa kita mimpi terus kita punya peliharaan tapi balik lagi ya percaya nggak percaya ya ya seperti itu uh, kenyataannya tapi kalau nggak percaya juga apa-apa sih dalam terbawanya sampean ke dunia seperti itu sampean itu di sana tuh terbawanya seperti bagaimana menjalani Menjalani dengan pertemuan benda-benda seperti itu, apakah dengan jalan atau seperti terbang, atau ya, apa? Jika bisa gimana, ditelaskan. gimana kesehariannya di ya, sana? Kesehariannya itu, apakah terasa lama atau semakin singkat? Karena kebanyakan orang, jika ya ngaku pernah ke dunia globe. seperti itu, mereka merasa sangat singkat, ada yang ngerasa lama, dan berbeda-beda ya mas. Hmm, mungkin karena saya nggak nggak terlalu apa ya sekali dua kali kan saya yeah. ke sana itu. <laughs> ya kok aneh ya saya cerita itu. tapi eh <laughs> uh, kayak di sana satu jam dua jam di di si dunia asli ini kayak kayak semalam. Hmm. terusannya cepet banget maksudnya. Uh, kayak skip gitu loh ya gimana sih kalau kita ngimpi kayak kayak sepertinya bentar banget tapi ternyata waktu bangun ternyata udah pagi ya kayak gitu semacam itu Enggak tahu juga pengalaman orang lain enggak tahu juga tapi sebuah pengalaman sama seperti itu ya itu pun waktu pertama kali waktu waktu sakit itu pun kayaknya cuma 5 menit kayaknya tapi langsung subuh kalau nggak salah waktu bangun itu jadi ya langsung kayak skip gitu waktunya kayak diperpendek gitu